Welcome back to my youtube channel guys aku mau berangkat sholat ini, Idul Fitri nah ini berantakan langang -langang banget guys sekarang aku mau berangkat ke masjid guys yes. Oke okay. sampai ketemu di masjid guys bye You're never gonna make Ya. Really it. It's It's Ini kayaknya nggak ada orang masih. Ini terlalu pagi, guys. Sekarang masuk ke sini dulu. Oh. Sini enggak ada orang. Tuh, enggak ada orang. Wah, oh, ada tuh di sini dulu, guys. Lagi ada telunjuk. guys, lihat, guys. nasional Maaf. So, presidennya so? Ma, Ma. ke Ya. Yeah. ada sebote? Hah? Ini lagi nunggu guys, mau ganti sorban. Ini sorban yang terbaru dari Arab. Iya. Hah, kemarin. Coba lihat. Aku pakai sorban yang ini guys. Ini kameranya miring ya. <SILENCIO> <SILENCIO> ya, money. ya mani. Mani begini guys. को भगवान का बोल दो नमो नमः para Pada tak ada. Mm -hmm. salah dari amin mau lagi ya kok begadang asli sekarang sesi makan, guys. selesai sholat eh sekarang akan makan. banyak oh ini Kenyang kok Kenyang Wah, Kok dosbor dapur. Aja <ne> <room> uh��. <seuga> Sekarang masuk ke rumah guys. Ah, sampai sudah. <tok breathing> Sisi makan. mau bocil, masalah, bu, ah, iya, guys sudah cut aja guys memori habis guys, saya aku pakai yang kecil ini yang tiga dua gigah, uh, ini matiin dulu ya. Oke okay. jokowi -nya lagi salah Ini ya ini. Ada ya, lagi salah Ini kita lupa, lupa kita guys Sama ini siapa tar -tar, tar -tar, PD, tahu Sorry maaf kalau misalnya nggak nonton TV tahunya cuma banyak kehilangan, oke? Okay? segitu aja guys, videonya untuk kesalahan hari ini. Nanti aku mau bikin vlog lagi ke rumah yang di daerah Koko, guys, oke? Okay? Bye, see you next time.